Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wow. wassalamu ala anbiya'i wal Sayyidina wa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. innaka antal khakim, La hawla wa la illa alim amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan Wabil khusus pengasuh pondok pesantren batu talibin al mukarram kiai mahfudir ali juga para seluruh jajarannya para guru para pengasuh para asal yang saya muliakan hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengasuh pondok pesantren batu talibin beserta seluruh panitia intihan pondok pesantren Harotul Biru terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala kegiatannya atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan selalu saya katakan dalam rangka menghidupkan Agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia Juga saya tidak lupa Terima kasih atas segala pengurbanan Selalu saya menitik beratkan kepada pengorbanan pengurbanan, pengurbanan, pengurbanan dan pengorbanan. Sebab apa? Karena tidak ada satu kemauan Tidak ada satu keinginan Tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil Tanpa adanya pengorbanan. Negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri Bukan hadiah dari Belanda Negara Republik Indonesia Merdeka bukan hadiah dari Jepang Tapi kemerdekaan ditebus oleh aliran darah bangsa Indonesia Negara kesatuan Indonesia berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia Berapa wanita yang jadi jangka berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di edan perang semenjak tahun 1825 perang di Konogoro sampai tahun 1945 bahkan sampai tahun 1948 ketika tentara sekutu mau mencoba kembali menjajah Indonesia Inilah semua pengorbanan-pengorbanan bangsa Indonesia. Supaya umat Islam lebih mencintai lagi kepada NKRI, saya ceritakan bahwa umat Islamlah yang terbesar ambilnya, yang terbesar sahamnya dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya Sejauh mana pengorbanan umat Islam terhadap NKRI Saya jawab dengan fakta Kalau pemerintah ingin tahu siapa yang paling besar jasanya Dengan tidak mengurangi jasa kelompok-kelompok lain tapi siapa yang paling besar jasanya dalam menegakkan NKRI persilahkan pemerintah adakan sensus kuburan yang saya maksud bukan kuburan umum kuburan Taman Pahlawan Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke di tiap kota kabupaten mesti ada taman pahlawan Di Bangkalan ada taman pahlawan Di Sampang ada taman pahlawan Di Pemekasan ada taman pahlawan Di Sumeneb ada taman pahlawan Di Pasuruan di Probolinggo sampai Jawa Tengah, Jawa Barat Tiap kabupaten ada taman pahlawan Inilah pengorbanan beliau karena pengorbanan beliau inilah, Alhamdulillah kita tidak jadi korban. Nah. Maka saya mengimbau kepada orang Tanjungpuri, baik orang Tanjungpuri pilih mau berkorban atau mau jadi korban. Berkorban. Hah? Berkorban. Hah? Berkorban. Hah? Berkorban. Saya nasihatkan. Kalau kau tidak mau berkorban Kau akan jadi korban Kalau sudah jadi korban Tidak perlu berkorban Sudah jadi korban, mau apa? Bu Bu Ini boleh Bu Tadi pagi sholat subuh enggak bu? Ketika ibu sholat subuh Ibu baca punut apakah ibu berpikir ketika itu apakah anak saya masih berkulot seperti saya apakah cucu saya masih berkulot seperti saya atau sudah berubah agama naudzubillah Ketika Bapak sujud ala ala wa bihamdi, ala ala wa Pernahkah Bapak tertikir Apakah anak saya nanti sujud seperti saya Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya Dalam dunia teknologi yang begitu hebat Di tengah-tengah globalisasi he? yang begitu hebat Tidak mustahil Na'udhuillah kalau anak kita tidak seperti kita, karena dalam dunia globalisasi ini, kemajuan teknologi ini, kita akan terjadi perang. cuman kiai tidak terasa. Ini sekarang kiai kita sedang keadaan perang. Perang yang tidak pakai senjata, kiai. Namanya perang peradaban. Namanya perang akhlak Namanya perang budaya. Mengapa? Semua budaya-budaya barat, peradaban barat masuk ke Indonesia semua. Tidak mustahil kalau anak-anak kita nanti peradabannya berubah 30 tahun yang akan datang. Semua peradaban barat sudah memanggil Indonesia. Alhamdulillah, kayu hidup di tanah bumi ini ya, Bersyukur. Coba hidup kayak saya di Jakarta ya. Merasakan globalisasi ini Kalau kita duduk di lapangan terbang Soekarno-Hatta Turun pesawat Katakan Lufthansa Airline Buka pintu keluar orang Jerman gitu. Dengan pakaian Jermannya Dengan adat Jermannya Dengan kesepanan Jermannya Dengan pergaulan Jermannya Masuk nah, ke Indonesia Turun lagi pesawat LM buka itu keluar Belanda, pakaiannya pakaian Belanda setengah pelandang, pergaulannya pergaulan Belanda, pergaulan bebas, masuk ke Indonesia. Sebentar lagi turun pesawat Kontas Airline, buka itu keluar orang Australia dengan budaya Australinya. Sebentar lagi turun British Airline, buka itu keluar orang Inggris. Sebentar lagi turun lagi pesawat Frank Air Service. Buka pintu, keluar orang Prancis. Seluruh bangsa sedunia tuh ke Indonesia, deh. dengan membawa akhlak dan peradaban mereka, tidak mustahil kalau anak kita akan berperadaban seperti mereka. Kalau tidak cepat kita bentengi, akidah kita ini. Kalau kita bentengi dengan pendok pesantren dan Betul, tol ini, kita bentengi. Dengan akidah Islam, akhli sunnah wal-jamaah. Dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan keyakinan pada surga dan neraka. InsyaAllah pemuda-pemuda Tanjung Bumi akan berkata, persilahkan budaya barat, persilahkan peradaban barat masuk ke Tanjung Bumi. Tapi kami pemuda-pemuda Tanjung Bumi tidak akan berubah budaya kita, tetap ahli sunnah wal-jamaah. Kalau kita ajarkan aqidah yang benar, kalau tidak, tidak mustahil kaget. Pemuda-pemuda di bumi 50 tahun yang akan datang sama dengan pemuda Amerika sama dengan pemuda belanda, pakaiannya sama, pergaulannya sama dengan pergaulan bebasnya. Ini selalu selalu terjadi perang, deh. Tapi kita tidak merasa karena perangnya tidak pakai senjata. Tapi jauh lebih dahsyat daripada senjata. Kalau perang-perang senjata persilakan Amerika, kau bunuh ratusan ribu bangsa Afghanistan. Tetapi budaya Islam di Afghanistan tidak lulur. Persilakan bangsa Amerika, kau bunuh puluhan ribu bangsa Irak. Yang kau bunuh matilah bangsa Irak, puluhan ribu. Tetapi budaya Islam tetap bertahan di Iraq. Itu namanya transisi. Tapi kalau orang budaya, geng. nah udah, dan kita sudah banyak kalah, geng. Coba kalau di kota kabupaten, katakan kota Bangkalan, katakan kota Surabaya, berapa banyaknya anaknya orang Islam, perempuan yang sudah dewasa pakai celana pendek, ada enggak, cek, ada enggak, cek? Kebakaran anaknya Ustaz lagi. Ini. ini namanya sudah kalah, kalah perang kita. Ini. Peradaban Barat sudah masuk. rumahnya Kiai, anaknya Ustadz, anaknya Kiai, berbuatlah umur 8 tahun, 9 tahun pakai celana pendek. Hancurlah budaya kita ini. Ini namanya perang peradaban deh. Kalau pemerintah ingin tahu siapa yang paling besar ambilnya Dalam mendirikan NKRI Persilahkan pemerintah Adakan sensus kuburan. Di sensus Taman Pahlawan Seluruh Indonesia Masuk ke Taman Pahlawan Seluruh Indonesia Lalu tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agamanya apa saya yakin 99 pahlawan Indonesia itu ada darahnya umat Islam atau NKRI. Maka menjadi pemimpin bangsa itu tahu tahu, tahu sejarah bangsanya. Menjadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya, akhirnya ngawur bikin kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Karena tidak tahu sejarah bangsanya, jadi pemimpin bangsa harus tahu sejarah bangsanya. Tidak usah dihalwarkan umat Islam di Indonesia. Tidak ada radikal radikal, kecuali bikinan mereka sendiri yang bikin. Kita sudah ratusan tahun hidup di Indonesia bersama gereja. Kita sudah ratusan tahun hidup bersama umat Hindu, umat Buddha. Tidak ada perang Islam dengan Kristen Tidak ada perang Islam dengan Hindu Kita sehidup lupon dan damai Cuma akhir-akhir ini Radikal, radikal, radikal Radikal, teroris Mereka yang bikin oh, Kita contoh pesantren seratusan tahun Prof. Daudiri, Prof. Teguhiran Prof. Plosok Semua ada masalah Semuanya hidup rukun. Tidak ada pondok pesantren perang dengan pondok pesantren. Tidak ada pondok pesantren perang dengan gereja. Tidak ada semuanya itu. Kita selalu hidup rukun, yang bikin radikal itu mereka. Contohnya yang terakhir di di Swedia ada demonstrasi anti Turki yang dibakar Qur'an dengan umat Islam sedunia tidak radikal super um termasuk radikal menghadapi mereka yang membakar Al-Qur'an ini Al-Qur'an bukan kepunyaan Turki, Al-Qur'an itu punya umat Islam sedunia kemudian kau indah kau bakar kalau umat Islam di dunia jadi radikal, jadi teroris, jangan menyerahkan umat Islam. Engkau bangsa Barat yang memikir Islam ini radikal dan teroris. Nah, ini terbukti berapa bulan yang lalu di Swedia. Kalau Swedia anti Turki, pasti akan lawan Turki. Tapi Quran ya, Quran itu bukan kebohongan Turki. Islam itu punya Quran, pun Islam sendiri ya Nah disini saudara-saudara Kalau saya ungkapkan lagi Saya katakan di mana-mana Kalau tidak karena toleransinya ulama NKRI tidak ada <laughs> Mari buka sejarah Dengan menjadi bangsa Indonesia tidak tahu sejarahnya Ketika Bung Karno mau mencari formatnya negara ini, Bung Karno membetok 60 orang. Terdiri dari tokoh nasionalis dan kelompok agama. Gagal, tidak berhasil. Akhirnya Bung Karno membentuk panitia 9. Yang terdiri daripada Bung Karno, Bung Hatta, AA Maramis dari kelompok Katolik Habib Husno Karmudah Abu Salim Muhammad Yani termasuk Bapak Kyai Wahid Hasjim. 9 orang itu mengelola apa format negara ini berdebat setiap hari aku argumentasi akhirnya timbul kesepakatan yang oleh Bung Karno disebut agreement dan agreement satu keputusan yang determin yang jangak apa format yang diperoleh ditandatangani oleh semua tokoh agama ditandatangani semua tokoh nasionalis negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya nah, ini banyak yang lupa ini guys ya, Lupa ini umat Islam Ini keputusan pertama Negara Republik Indonesia Berdasarkan ketuhanan Dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluknya. Yang tidak berislam, Islam takut Tidak usah menjalankan syarat Islam Ini keputusan ditandatangani semua tokoh agama Termasuk yang tanda Tandakan si A.A. Maramis Tokoh Katolik setelah terbentuk format ini dan disetujui oleh semua tokoh nasionalis dan tokoh agama Bung Karno dipaksa desa untuk segera memproklamirkan negara ini maka tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi Bung Karno menyatakan kemerdekaan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan ke Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Atas nama bangsa India Hatta. Ini diantara Kiai yang hafal programasi Belum tentu Kiai hafal programasi Apa yang terjadi? Belum lagi dimasukkan ajaran-ajaran sesat ke negara-negara Islam. Di antaranya, sekarang apa yang dikembangkan di Indonesia ini? Liberalisme. Liberalisme itu bahasa Inggris, yaitu bahasa Indonesia nya kebebasan. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini yang akan menghancurkan Islam Di Indonesia Kita tidak paham Hanya melihat kulitnya liberalisme-liberalisme Tidak tahu dari mana makhluk ini lahir Saya baca Dari mana makhluk ini lahir Makhluk liberalisme dari mana malah lahir Mengapa orang Barat liberal? Saya baca sejarah Peradaban Barat ya. Mengapa Barat menjadi liberal? Ingin menjadi orang bebas? Karena mereka trauma terhadap agama mereka. Jadi, kalau kita tidak ada trauma terhadap ajaran Islam, tidak ada. Ketika tahun 392, itu ada direktif dari kerajaan Romawi Konstantinopel bahwa agama gereja menjadi agama negara. Sehingga waktu itu tumbuhlah gereja begitu pesat Dan menjadi agama negara Pada tahun 476 Kerajaan konstatut berhancur Kemudian Satu-satunya lembaga Yang dianggap imamnya bangsa barat Gereja Hanya gereja itu berkuasa Rakyat berkuasa melampaui batas Saya baca Bukan gereja sekarang, gereja tahun 476 masehi. Pada tahun 500, di bawah kardinal yang bernama Gregorius, mereka mengadakan lembaga Vatikan. Lalu diantara kardinal-kardinal dipilih oleh mereka diangkat untuk menjadi wakil Tuhan yang namanya Paus Paulus. Tausau itu dipilih oleh kardinal, kardinal ini dan dilantik oleh kardinal itu dijadikan wakil Tuhan yang maksum tanpa dosa. Itulah keyakinan mereka. Ketika itu gereja mempunyai kepuasan yang luar biasa, bukan agama saja, menguasai ekonomi, menguasai agama, menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai ilmu pengetahuan dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja dianggap kafir, harus dihukum mati dan cara menghukum mati sehingga pada tahun itu sangat-sangat kejam tidak manusiawi mengapa kalau orang dihukum mati cara pelaksanaannya pertama dibakar hidup-hidup seorang ahli ilmu pengetahuan astronomi ahli perbintangan bernama Bruno ini mati dibakar oleh gereja. B. Karena bertentangan dengan keyakinan gereja. Gereja berkeyakinan bahwa seluruh planet yang berputar di langit ini mengitari panji-panji mahkota Paus Paulus di kota Roma. Keyakinan mereka berlawanan dengan dekada. Dengan demikian akhirnya dihukum mati dibakar hidup-hidup. Kalau tidak dibakar hidup-hidup, Kay, -hidup, orang dihukum mati oleh gereja pada waktu itu, digergaji, kayak gergaji kayu. dibelah dua manusia itu, subhanallah, subhanallah, alangkah terjangnya untuk wahai gereja pada tahun 500 Masehi. Bukan gereja sekarang, usah jauh berubah. Sebagai peradaban ini, kalau tidak digergaji, Kay. Gereja penjara itu memelihara macam Harimau Satu, dua, tiga harimau Kalau, Kalau ada yang mau dihukum mati Harimau tidak makan. Lapar dua hari Baru orang yang dihukum mati Dilempar ke tengah-tengah harimau itu Dirobek-robek oleh harimau itu Dimakan dagingnya Subhanallah sehingga orang Eropa waktu itu trauma dengan agamanya Takut dengan agamanya Karena kekejaman gereja pada waktu itu Saya berani bicara Karena saya baca sejarah peradaban Barat ini Subhanallah, Subhanallah Mereka trauma dengan kitab suci nya Karena kitab suci nya mereka itu ada lima Satu kitab suci yang bernama Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius, yang dua kitab sucinya bernama Angel Markus, yang ditulis oleh orang yang bernama Markus, yang ketiga ada Angel Lukas, yang ditulis oleh orang, -orang yang bernama Lukas, yang keempat Angel Yahya, yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Ini empat Angel disahkan oleh gereja. Ada satu Angel yang tidak disahkan oleh gereja dan haram dibaca. Namanya Angel Barnabas Yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas Mengapa Angel ini tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan Al-Quran Sudah saya baca Nah, mereka trauma Mana kitab aslinya? Kok ada apa? Asli itu mesti satu Nah, di antara mereka Yang trauma Yang tidak trauma, yang tidak apa-apa mereka yang yakin tempat-tempat itu asli, ya persilahkan. Tapi yang trauma, mengapa kok empat mana yang asli? Dan ini karangan manusia semua, yang orang Matius, yang orang Lukas, yang orang Yahya, bukan datang daripada Tuhan Bapak. Nah, mereka trauma, yang trauma. Trauma yang ketiga orang barat Mengapa sebabnya barat itu menjadi liberal Lalu berpikiran kebebasan anasasi manusia Ingin bebas dari agama Kemudian mereka trauma dengan sosoknya Yesus Kristus Yesus Kristus itu manusia biasa Apa anak Tuhan atau Tuhan Di antara mereka terlihat Jam sepuluh pagi kita memantul kemerdekaan Jam tiga sore Datanglah kolonil Dari Empat di Jepang Mengatasnamakan Indonesia Timur Kalau tujuh kata ini tidak dicabut Dengan kewajiban menjalankan sebagai pemeluknya Indonesia Timur tidak ikut Subhanallah Akan memperkanikan sendiri kek maka Indonesia akan pecah jadi dua Republik Indonesia Barat Dan Republik Indonesia Timur Itu pada tanggal pada Tanggal itu juga dan sore. Sehingga Bung Hatta Pada tanggal 18 Agustus Kembali mengumpulkan 9 orang ini, Minus keinginan sentri pulang ke Jawa Timur Tapi diganti dengan seorang tokoh Datuk dari Sumatera. Itulah perdebatan dari tidak usah dicabut, ini sudah keputusan bersama. Kalau tidak dicabut, khawatir Indonesia Timur mengadakan proklamasi, maka Indonesia akan bekerja di dua. Dengan segala pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan, akhirnya tokoh Islam pada waktu itu mengambil keputusan cabut tujuh kata ini demi tegaknya NKRI. Seandainya tokoh Islam waktu itu tidak mau mencabut tujuh kata dari NKRI tidak ada Ini bangsa Indonesia Yang paling toleransi itu ulama Mengapa ulama yang dicurigai? Ini berarti pemimpin yang tidak tahu sejarah bangsanya Kalau tahu sejarah bangsanya Tidak akan ulama ini di NKRI kita yang membentuk, kita yang membangun Para ulama lah yang paling cinta NKRI Seandainya ulama tidak cinta NKRI Tanggal 18 Agustus Tidak terjadi pencabutan tujuh kata NKRI tidak ada ya, Yang muda-muda digirikan dah tahun ini. Untuk ada seorang makmur yang tua Karena insya Allah ini saya yang paling tua di sini nih sekarang. Tapi kelihatannya kemana bu? Saya kelihatannya tua apa muda bu? Muda. <tuh> macam-macam kamu bu. Yang bilang muda itu berarti naksir saya. Ya. Itu namanya perempuan mata keranjang. <tuh> <tuh> Umur saya ini sudah 83 puluh tiga ya. mau masuk delapan empat. Sudah umur tua Tapi saya tak sejarah ini Jadi seandainya waktu itu ulama Tidak mau mencabut tubuh oh, apa Yang tak ada NK Ulama lah yang paling toleransi Dengan segala pengorbanannya Maka saya katakan pengorbanan-pengorbanan NK itu merdeka di atas aliran darah Negara kesan tergali berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Ini pengorbanan, maka tidak berat. Pendapat pertahanan Islam ini saja berdiri karena pengorbanan Rasulullah dengan para sahabatnya berkorban. Subhanallah, mari kita baca sejarah. Kita sejarah, baca sejarah, pahitnya Rasulullah. Ya biasanya kita cuma membaca manisnya Kita puji Rasulullah setinggi yang benar Pujian apa Rasulullah pantas Itu Imam busiri yang menyampaikan. Apapun pujian Rasulullah pantas Gak maada agun nasrofi nabi ini Wah ummi masih maada luah pagi Tinggalkan oleh engkau pengakuan orang nasrofi Terhadap nabi mereka mereka mengatakan nabinya anak Allah itu urusan mereka. Umat Islam asal kau jangan berkata nama Allah pujian apa saja kepada mensak pantas. Asal jangan menganak Tuhan kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menganak Tuhan karena umat murtad. Jadi pujian apapun kata Imam Gusri, silakan. Nah saya akan menceritakan baiknya Rasulullah menjadi Nabi. Mengapa? <gumlah>, Sudah kita lebih cinta pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menyebarkan Islam pertama kali dari pintu ke pintu, dari pintu ke pintu ke pintu, ke pintu di rumah keluarganya untuk mengajarkan taufik kepada keluarganya. Karena apa? Karena diancam oleh orang kafir bis dengan kekerasan diancam dengan pembunuhan, diancam dengan penyiksaan. Subhanallah. Baru Nabi Muhammad itu berdakwah terang-terangan setelah ayat Quran turun. Fasdaq bima tukmar wa'rif Wa akil jahilin. Pada saat Rasulullah berdakwah terang-terangan, apa yang terjadi? baik yang dialami Rasulullah? Sahabat-sahabatnya disiksa malah sahabatnya ada yang dibunuh Saya Bilal ditarik dengan kaitan tangannya ditarik di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya saya Bilal kembali jadi kafir tapi Sidna Bilal tetap berkata ahad, ahad, ahad, Allah yang Maha Esa dengan penyiksaan semacam itu itu saya ceritakan kepada Anda agar Anda merasakan Bagaimana pengorbanan sahabat-sahabat itu Bukan hanya berkorban harta, Tapi berkorban jiwa Mengapa Islam zaman Rasulullah maju Karena setiap umat Islam merasa Saya wajib membiayai Islam Saya wajib membiayai Islam Setiap sahabat ini perasaan Saya wajib membiayai Islam Saya punya trauma kalau katakan Tuhan, bagaimana Tuhan kok datang belakangan? Langit dan bumi sudah ada. Masak yang bikin datang belakangan. Itu mereka trauma. Trauma yang terakhir ini. Ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan, Orang kalau berdosa, datang ke gereja, obat, beli surat. Mereka berpikir, kok yang mengampuni dosa, kok manusia biasa. Kok bukan Tuhan Bapak? Kok bukan Tuhan anak? Kok gereja mengeluarkan surat pengampunan? Di antara mereka trauma. Ah, yang trauma ini Barat menjadi dua kelompok. yaitu okay. satu kelompok yang trauma ini berani berontak kepada gereja Vatikan. Dianggap gereja Vatikan itu iblis Berontak, dia. Ya yang dipimpin oleh seorang tokoh namanya Martin Luther nah, ketika Martin Luther dikejar untuk dibunuh dia lari ke Jerman di Jerman dilindungi oleh penguasa Jerman akhirnya Martin Luther bikin agama baru yang namanya protestan yang protes sama gereja Patikan. musuhnya itu nah yang tidak berontak ya menerapkan pam liberalisme ke untuk Islam saya punya kambing untuk Islam saya punya kurma untuk Islam karena setiap orang Islam merasa saya wajib membiayai Islam Islam itu nah sekarang kira-kira empat di sini merasa wajib membiayai Islam itu nah NO dulu hidup diai ya? karena warga NO membiayai NO diai ya? semangat di SM Asmari semangat orang NO ini warga itu membiayai NO jual sawah untuk NO jual tepon untuk NO karena kita punya kewajiban untuk membiayai NO dulu sekarang terbalik bukan membiayai NO apa yang saya keuntungan dari NO kalau dulu, apa yang saya berikan kepada NU? Maka saya katakan kepada pengurus NADU ulama, ketika kumpul di rumah saya, mulai roh is'amnya sampai ketua umumnya, saya bilang sekarang, robah cara berpikirnya NU. Kalau NU ingin hidup, saudara jadi pengurus NU, dari roh sampai ketua, apa berpikirnya? Mau menghidupkan NU, atau cari hidup di NU? Hah? Mau menghidupkan NO Atau mau jadi hidup di NO? Kalau saudara mau menghidupkan NO NO hidup Apa yang harus saya berikan kepada NO Bukan apa yang saya peroleh dari NO Ini jiwa para sahabat Dan jiwa NO di awal dulu Maka NO maju NO hidup karena orang itu merasa saya wajib membiayai MU. Zaman Rasulullah, setiap sahabat merasa saya wajib membiayai Islam. Islam akan maju melawan orang kafir. Mau perang mau ini perlu biaya. Karena semua sahabat berpikir saya wajib membiayai MU, saya wajib membiayai Islam, maka Islam zaman Rasulullah itu mau perang tidak ada kesulitan Rasulullah kambingnya diserahkan nya diserahkan, kurmanya diserahkan duitnya diserahkan semua orang zaman sahabat saya wajib membiayai Islam kalau sekarang sekarang begini saya kira Islam dihidup anak pendok baru baru ini yang orang yang simpatikan pondok pesantren dan baru tol Punya perasaan saya wajib membiayai baru tol ini Baru tol akan hidup Pasti hidup Saya umat Islam Indonesia Saya wajib membiayai Islam Indonesia Karena Islam Indonesia harus hidup untuk menghidupkan di kandilusnya saya yang membiayai Kalau semua begini kira-kira gimana cari? Hidup. Hidup Hidup gak kira-kira? Hidup. Hidup Hidup gak kira-kira? Hidup. Hidup. Hidup, Hidup Mari kita mulai Bu? Bu? Bu? Bu. makanya melotot dipanggil gak nyauh <laughs> Maaf Bu Di tempat saya Bu, kalau makanya melotot dipanggil gak nyauh ini kenyaman cukup kereng mata namanya lap yo lok tak nampu kok mari kita hidupkan istimewa itu tiap hari mesti belanja belanja ada sisinya katakan 5000, ribu letakkan di kota jumat pagi 7 hari buka bu. Barangkali ada duit 35 ribu 20 ribu Titikkan suaminya Pak nanti kalau masjid hari Jumat keliling Pak Coba 20.000 dari saya masukkan Pak Untuk persiapan saya masuk kuburan Supaya saya tersenyum di kuburan Yang 15.000 ribu Berikan materi taklim Ada pengajian ibu-ibu ada masjid, masjid taklim. Ini saya harus menghidupkan majelis taklim. Saya harus membiayai majelis taklim supaya Islam hidup. Masjid hidup, majelis taklim hidup. Islam hidup. Kalau kita punya kesadaran, ya, kalau tidak punya kesadaran, setiap orang Islam, mari kita keluar biaya untuk menghidupkan Islam. Saudara yang menjadi kuli bangunan. Kerja tiap hari dapat 150000 6 hari dapat Rp900.000 25000 untuk Islam Sudara jadi dokter Katakan jadi dokter Buka praktek Senin untuk dirinya Selasa untuk dirinya rabu untuk dirinya Kemis untuk dirinya Jumat untuk Islam Berapapun pendapatnya dokter hari Jumat untuk agamanya yang jadi pegawai negeri Dapat gaji dari pemerintah 3-4 juta Paling kecil satu bulan Ambil 50 ribu untuk Islam Saudara yang gagah Dari keuntungan ambil sebagai untuk Islam Hari Jumat Selalu mendengar hari Jumat Inna yauman Jumat Disayidul Aiyam Ida so'ilal id khutinu alal mimbar Fala ya takallama na adu umpama ya takallam faqad lawa. Fa man lawa falahu adalah bid. Bidun bidah. Ya ma arda. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu hari yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan hari Jumat. Semua orang bangkalan Kancung bumi, hormati hari Jumat Ketika datang hari Jumat, subuh, pagi hari Jumat Saya niat, hari Jumat tidak merokok Uang merokok saya untuk masjid Senang uang merokok? Dukulohi itu, ikhina buden Ampua rokok hari Jumat Bukan minta beskainya sampai sebelum kemarin buden Jumat, rokok formati hari Jumat. Ini saya kasih petunjuk. Petunjuk ringan, enggak berat, hanya berhenti merokok hari Jumat. Besen eropa begitu masjid. Sedini, matolok esen, yang ibu, kaki kok Nah, pemulihan sambil futsal, futsal, futsal, futsal, futsal, futsal, tahun, sekitar, maka kata aku yang masalah tak amarah Radin, lho hutan Iki lho hutan sekitar tahun Tak nama Radin, lho nomor umur sekitar tahun Sampai umur sekitar tahun Mencetlah jangka umur kabih ji Kosa mian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 Bikin benar Ini kayak poncun samian Subhanallah kalung saya Subhanallah Bilang saya ke istri mudanya Coba kasih Turut tolili. Coba kasih pondok pesantren Coba kasih masjid Coba kasih yayasan-yayasan Islam Sampai mengkoburan Akan tersenyum dengan bilang emasnya Tersenyum dengan kalung emasnya tidak akan gigit jari Ini saya kasih kesadaran Umat Islam sekarang ini Kalau semua orang yang depan saya Yang punya pikiran Saya wajib membiayai Bahrupa Nidin Karena Bahrupa Nidin harus hidup Hidupnya Bahrupa Nidin Perlu duit Dari mana kalau tidak kita Masjid perlu hidup non beskologi rentanjung bumi mon sampian memasuk esay ke lomol masjid dua mau mon gelamon cara seberamal sampian menghina agamanya sendiri, sampian tidak menghormati agamanya masa agamanya untuk Islam dua ribu, mau masuk surga dua ribu pakai otak yang sehat dong Ini ke kasar jahit, tapi untuk muntai ke kasar, tak mantep. Tipe kasar sebelum aku yang mantep, 20000000 dia nususur ke, 900000000 kromo, lihat kebun binatang, pakai ikutan sama balik artis 15000, kata balik artis 15000 masuk ke kebun binatang, cuman itu maunya. Ibu <tuk> ketang 15 ayat itu, sampai ayat masjid Masya Allah Kusoli sunatan masjid Pustak lurka jelidah Masya Allah pahala Mari tahiyatan masjid sampai niat Nama etek tapi hadam masjid sunatan jelidah ta'ala Kejerebulih Biar jadi adan Hotel berhobat sampai oleh ilmu baru. Atau berapa usai Jumat makmuman mana Jumat usai disunahkan, bak dia telunjuk Masak duit, gue ikut ikan. Anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, dua Anang itu gitu masjid <tuh> <tuh> le, Ini saya Mau menghidupkan Islam le, Karena Kula maca Pepatahnya Orang Arab jahiliya le. Tapi saya Dia pun orang Arab jahiliya Jauhwe kalbaka Yap Laparkan anjingmu Baru nurut sama kamu Jadi kalau anjing nak ingin nurut Dan nanti anjing itu Kalau anjing kenyang kagak nurut Jadi ya laparkan anjingmu Baru kau nurut sama kamu Maka saya katakan umat Islam seluruh Indonesia Bersata para ulama'nya Jangan jadi anjing lapar kau kalau jadi anjing lapar akan dipermainkan oleh orang-orang yang punya duit Syukur kalau yang punya duit orang beriman Kalau yang punya duit orang tidak beriman mempermainkan Islam Apa tidak hancur Islam ini? Maka jangan jadi anjing lapar Ini dibikin Si sudah jadi anjing lapar buruk Banyak si anjing lapar Lakiah tidak tahu nurut Tidak mengikuti pesan Sponsor <laughs> Bila, Ini saya katakan -kata. Maka Alhamdulillah Alhamdulillah dulu saya tidak mau jadi anjing lapar Saya selalu jadi anjing tengah Tidak peduli dengan siapapun saja Saya tidak akan Ngemis-kemis tidak punya harga diri Itu selalu saya katakan saudara -saudara. Maka ini Marilah umat Islam ini Semua orang Islam Sekarang punya perasaan Saya wajib Membiayai Islam Yang jual sayur Saya wajib membiayai Islam Yang jadi kulit bangunan Saya wajib membiayai Islam Yang jadi pegawai negeri Saya wajib membiayai Islam kalau semua orang Islam punya perasaan wajib membiayai Islam eh, InsyaAllah Islam jaya Loh, ya, saya dulu sahabat Sahabat Rasulullah dulu punya perasaan Bahwa semua sahabat punya perasaan saya wajib Membiayai Islam Sehingga Rasulullah mau perang, Rasulullah mau apapun saja tersedia semua tidak ada kekurangan Karena mereka membiayai Islam Biar ya, saya sekarang umat Islam seluruh Indonesia ini Yang jumlahnya sudah ratus juta Mari umat Islam keluarkan uangnya untuk membiayai Islam Supaya Islam kejauh di Indonesia ini tanpa nemis kepada orang lain Semangat ya Eko dulu juga begitu Semua orang Eko merasa saya wajib membiayai Eko maka NOV itu Inilah saudara-saudara Saya ditinggalkan pengurutannya Rasulullah berkorban Setelah Allah perintahkan Pasca timatuh al Jahili, Baru Rasulullah bergabut dengan terang-terangan Apa oleh mereka Sahabat-sahabat Rasulullah dibunuh Sahabat Rasulullah diancam. Dengan segala kekerasan, tapi Alhamdulillah, semua kekejaman kekerasan yang dibikin orang-orang kafir tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru, api Islam semakin besar di Kota Mekah untuk menerangi kegelapan-kegelapan Kota Mekah. Karena dengan kekerasan tidak berhasil, maka mereka merubah politiknya. Dengan politik embargo ekonomi Umat Islam dibekot ekonominya Di ditingkat seluruh bangsa Arab Tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam Khususnya di bidang pangan Agar Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mati kelaparan Itu taktiknya si Kabir ketika itu maka ketika Irak embargo ekonominya oleh Amerika Serikat Saya katakan hai bangsa Arab bangsa Irak Bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan pahitnya embargo ekonomi Ketika bangsa Libya di embargo ekonominya oleh Amerika Serikat Hai bangsa Libya Bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi Nabi mu dengan sahabat-sahabatnya 1400 tahun yang lalu merasakan pahitnya embargo ekonomi Tapi ternyata embargo ekonomi pun Tidak mampu untuk memadamkan api Islam ketika itu Api Islam semakin membesar. Kemudian kafir pures peropah lagi politiknya Dengan politik damai Didatangi pamannya Abu Tolek Hai Abu Tolek anak sama ponakanmu Kira-kira ponakanku maunya apa Kalau Ponakan Muhammad ingin jadi raja Kami penduduk Mekas siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja Dengan syarat Berhenti jadi nabi Jangan beritahu wadah. Abu Toled karena sama ponakanmu itu kira-kira maunya apa Kalau ponakan ini Menjadi orang kaya di kota Mekah Kami penduduk Mekah siap Untuk menyerahkan kekayaan kami Kepada ponakanmu Sehingga nanti Muhammad Akan jalan terkaya di kota Mekah ini Dengan syarat Berhenti jadi nabi Berhenti Berdakwah menyebarkan agamanya Abu Toled Tanya sama kelihatan ya, mau maunya apa? Kalau ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, kami siap mengumpulkan semua gadis kota Mekah ini. Persilakan ponakamu kawin satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Persilakan dengan syarat berhenti jadi nabi. Kira-kira kalau -kira ditawarkan sama Kiai sekarang, kira-kira gimana? Dia? Mantap Mantap oh. Mantap eh. mental, itu mental, mental, mental, mental, mental, mental, mental, itu mental, mental, mental, mental, mental, mental, mental, kafir mental, mental, mental, mental, mental, mental, Letakkan mental, di tangan mental, Aku tidak akan mental, Menjalankan agama tinggal mental, mental, hancur mental, agama saya jaya itu Rasulullah Jadi Kalau orang oleh pemerintah dikasih jabatan Kiai dikasih jabatan Itu ada dua Pertama kali positif Oleh pemerintah dikasih jabatan Supaya dia pergunakan jabatannya Untuk memperkuat agamamu. Misalnya seorang makmun Diangkat jadi Menteri Luar Negeri Atau Menteri Dalam Negeri Supaya saya Pergunakan jabatan saya untuk dakwah islamiyah <GILEN> Itu pertama kali positif kaya. Tapi yang kedua kaya, Kemungkinannya Kiai dikasih jabatan Supaya berhenti jadi Kiai Kira-kira yang kuat Yang, mana, kaya, kaya? yang pertama Yang kedua Hah? Ya kalau nak Menjadi Menteri Luar Negeri Berarti saya berhenti jadi Kiai Tidak mungkin sudah undang saya saya sudah menjadi Menteri luar negeri, atau saya menjadi Menteri dalam negeri Tidak mungkin saya baca foto di masjid-masjid Tidak mungkin saya baca kita kitab soal ini di masjid-masjid Jadi ada dua kemungkinan jadi. Positif dan negatif Positifnya kemungkinan bahwa pemerintah makmur dikasih jabatan super makmur mempergunakan jabatannya untuk kebertingan Islam Kemungkinan pertama kemungkinan kedua supra nak mau dikasih jabatan supaya berhenti jadi kiai. kira-kira yang kuat yang bangga yang hmm, kedua yang pertama yang kedua kira-kira yang kedua apa? yang kedua yang kedua, -kedua ya <mur�stein> <mur�stein> sudah lah itu terserah penilaian saudara cuman saya memberikan alternatif dua. TIAI yang akan jadi pejabat. positifnya Kiai dikasihlahan untuk berdakwah lewat jabatannya. Yang kedua diangkat menjadi pejabat supaya Kiai tadi berhenti jadi Kiai. Nah, mana yang lebih kuat, saudara yang menilai saya enggak ikut ikut-ikut saudara. Cuma saya memberikan alternatif saja. Nah, ini pengorbanan Rasulullah dalam berdakwah tidak seperti seorang Nakon berdakwah, Subhanallah. Saya berdakwa ini Masya Allah Ya Rata-rata Nikmatlah Kecuali kalau sudah berkaitan dengan politik Baru saya pahit <laughs> Kalau tidak berkaitan dengan politik Masya Allah Saya datang ke Simapura saya Datang ke Kuala Lumpur Datang ke Brunei Datang ke Sumatera Datang ke Jawa Ini kayak saya sudah satu minggu, meninggalkan Jakarta Dia malam begini nih saya Sudah tujuh malam begini nih Mereka di Tengah Magelang, ribuan manusia setiap kilo nggak bisa masuk Saya tidak pidato Dari Magelang ke ya, Ribuan manusia lagi Setelah Asirogia saya ke Lumajang, Setelah Rumajang saya ke Malang Setelah ke Malang kemarin ke Konang Dari Konang malam ini di sini. Baru malam ini saya akan langsung pulang Jakarta Yang setelah satu minggu mengembara Tapi semuanya nikmat Belum pidato sudah siapkan makanan dan minuman Tapi nabimu berdakwa ke To'ef Bukan disiapkan dengan dua apel Bukan dikasih roti Dilemparin batu oleh mereka Sehingga Rasulullah buka wajahnya itu nabi nabimu sakit sampai mereka jipil turun menawarkan jasa hai muhammad angkat tangannya minta kepada Allah kami semua melekat malaikat gunung siap untuk menggerakkan gunung di To'ef ini untuk menghimpit penduduk To'ef ini apa jawab Rasulullah bukan itu jipil yang saya minta saya diutus pada mereka Kalau mereka mati semua Pada siapa saya berubahlah Allahumma di komi Fainahun dayak lamun Ya Allah Berikanlah hidayah kepada penduduk tokek ini Ya Allah Mereka menyakiti saya Karena kau tidak kasih Kasihlah hidayah Subhanallah Orang yang nyakiti Di doakan yang baik Kira-kira orang yang kancung bumi tidak kira, -kira kali dan kira oh rein tamdu ummi uh, muso oh, dan agen mampir ke pokor kele. Mampir ke pokor kele. Dan jeng nabi pun amah humah nabi pun fa in la Ini pengorbanan nabi pun. Segala macam teori, praktek gagal semua untuk menggagalkan Islam ini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kafir urus mengadakan musyawarah di darun nadwa Bagi saudara yang pergi umroh atau pergi haji Darun nadu pancoran masnya kira-kira 50 meter Itu diinginkan tepat sidang Dalam tafsir Qobari Dijelaskan dalam rapat ini iblis hadir Apa musyawaranya? Bagaimana cara untuk Menggendong gerakan Muhammad ini Akhirnya dalam musawarah Abu Jahal berkata tangkap saja Muhammad masukkan penjara kasih kunci dari luar supaya dia tidak keluar kampung masuk kampung lidah dia itu manis mudah diterima oleh umat masukkan penjara apa kata iblis pendapatmu tidak benar Muhammad itu dari golongan bangsa Quraisy. Golongan yang terhormat di negeri Arab ini Dan golongan yang dihormati di negeri Arab ini Tidak mungkin nanti anggota di penjara pasti akan dibela oleh bangsanya Untuk dikeluarkan dari penjara Sia-sia kau menangkap Muhammad Jadi kalau sekarang tiahi ada istilah Dikriminalisasi Saya enggak heran kiai dikriminalisasi enggak heran saya habib dikriminalisasi nggak heran sih kan habib, jangan galjai, nanti dikriminalisasi, nabi Yusuf dikriminalisasi, Sehingga masuk penjara nabi Yusuf itu dikriminalisasi itu nggak ada dosanya nabi Yusuf, cuman fitnah saja oleh istrinya berkonflik, nabi Isa Dikriminalisasi Oleh Yahudi Hanya diputuskan karena Nabi Isa yeah. mati di tiang salib Itu putusan orang Yahudi Yang mengkriminalisasi Nabi Isa Nabi Muhammad saja Dikriminalisasi Bukan barang yang aneh Itu sudah menjadi resiko Orang yang menegakkan kebenaran Saya zaman Pak Harto Keluar masuk di kondak saya tidak pernah menyesal dan tidak pernah putus asa itu resiko saya kalau tidak ingin ya jangan begini itu saya sadar orang kali saya tiga bulan sekali harus masuk kondak kadang-kadang satu minggu saya ditangkap pernah setengah bulan tidak dikeluarkan dikeluarkan di bawah tanah kalau dah saya nggak tahu tapi saya tidak pernah menyesal